Channel kesayangan kita semuanya, Kuda Valentina, di YouTube channel. kok. hari ini kita akan lanjutin petualangan kita di Little Nightmares 2. Apakah kalian siap? Mana suaranya? Ayo, gimana kabar kalian? Gua harap kabar kalian baik-baik saja ya. Jadi kemarin itu ada trouble error, hmm, tak ceritain sedikit ya. Jadi kemarin itu kamera 2 itu tiba-tiba mati. Dan menyebabkan screen recordnya itu hilang. Takutnya, tab bererornya itu ngerantak kemana-mana, jadi harus dihentikan proses syutingnya biar trouble erornya diselesaikan dulu. Nanti baru kita syuting lanjut syuting dengan hasil record yang lebih baik. Intinya seperti itu. Oke, okay? uh, jadi seperti janjinya kak Ita Hari ini ya, hari Kalian pasti akan menunggu-menunggu saat ini ya. Kaita akan main game ini lebih lama dari yang kemarin ya. Kemarin kan cuma sebentar kayak cuplikan aja nah ini akan Kaita mainkan dengan lebih lama. Oke, okay? sesuai janji kemarin. So Langsung saja kita lanjutkan petualangan kita, petualangan kita. Jangan lupa subscribe ya untuk kalian yang belum subscribe. Ayo, tak kasih waktu 5 detik. 5 4 3 2 1 untuk subscribe dan like. Kalau yang belum nonton Little Night Mesh itu sampai episode saat ini kalian bisa cek di playlist, oke? Okay? Langsung saja ke playlist Little Night Mesh itu. Oke, okay, langsung saja press circle to start. Receive. oh ya ampun di sini sebentar ya seseh seseh seseh -se -se -se. ayo, ayo ayo ayo mau ngomong tapi keadaannya genting ayo ayo ayo sini sini sini ayo <tuh> <tuh> lompat lompat ah. Ah. kemarin parah sih kemarin itu parah banget karena six jepit, aduh, ini nih, ya ampun, kamu tuh kecil, jangan kejepit gitu, sini sini sini, sini sini sini sini, aku tarik aku tarik, oke, okay. and ah Mono sama Six, itu kan cewek sama cowok, ya kan? Apakah ada timbul-timbul romansa-romansa di game yang sangat menakutkan ini? We never know! Yuk, kita lanjutin. Nah, sampai sini nih kemarin closingnya. Itu closing darurat sih. Benar-benar darurat. Takutnya trouble-errornya kemana-mana, filenya semakin hilang dan tidak bisa disaksikan dengan baik kita dapat achievement in the palm of my hands uh, inti apa artinya sih pegang tanganku nasibmu ada di telapak di tanganku ada ada ada oh iya uh, selama pandemi kalian jangan lupa cuci tangan pakai masker ya jangan macem-macem jangan mokong-mokong lah intinya kita patuhi protokol kesehatan sama-sama biar pandemi ini cepat lewat kita bisa main sama-sama lagi bisa ketemulah oke okay, oke fokus-fokus fokus kita. iya iya ini nggak bisa dibuka uh, ini rumahnya siapa ya wait sebelum itu Sebelum itu, sebelum itu, ke sini dulu. Siapa tahu gitu ya, ada souvenir atau apa kan? Oh. Oh. Kamarnya anak-anak. Dan ada wajahnya thin man. Gambarnya thin man. simbol anywhere. Bahe yehe, yehe. Lompat -lompat dulu, lompat -lompat dulu sebelum uh, tegang. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Oh ya kemarin juga ada request requestan. Kayak tamanya malam dong sih yang mulu. Gitu. Ya ampun ingin rasanya main itu malam hari ditemani hujan. Badai dan petir Dan pingin Tapi setelah itu Masa hidupku berkurang banyak Teman-teman <laughs> Dan aku masih ingin Mengejar cita-citaku oh, I know this will be happen I know it will be happen Oke, okay, oke, okay, oke okay, Oke, okay. gak ada ancaman. Tapi Wah lu di telinga Ayol, Ayo Ayol, ayo ayo mana ayo Ikan temanku. belum itu kali aja gitu ya namanya juga usaha Hai walamat nih alamat alamat alamat udah nggak bisa nggak bisa nggak bisa, bisa Kak oke oke tadi dari TV itu ya ya ampun bahaya banget listrik sama air itu kombinasi yang sangat berbahaya apakah ini bisa didorong tidak bisa kayaknya habis ini kita main portal-portalan ini fix bawah, uh. oke okay, good. good, good, good, naik, naik, uh kota ini kadang ada orangnya, kadang tidak ada, kadang ada orang, tapi bukan orang. Lari aja. <laughs> Gak ada yang nolong kalau itu patah. Baik, Di... Cia. Oke, okay, good. Kita jadi ninja warrior ini ya. Di kota, awas jatuh, awas jatuh. jatuh, hup, mam, oke, okay. and cut, uhu, alright, good, good, good, so far so good, so far so good, ini perlu dedikasi yang tinggi di Ninja Warrior, nggak <laughs> juga kayak ya, ini gampang cuma hap and run, and hub, and run sudah gitu aja kaitan gak usah lebay oke okay. okay. okay. so far so good sepertinya kita dari ini lho aku masih penasaran bagaimana cara turun yang aman Oh apa -apa. maaf ya ampun tinggian ya ampun ini creepy banget sih orangnya lihat TV kembali aja uh, kita ke lampu itu ya oke okay. suara TV nya itu loh uh, menenangkan tapi tetap creepy aja kayak bunyinya es krim tapi kok hmm, hmm, hmm, hmm. momen ganti pintu ini aku bunci sekali Coba aja, ya, coba aja ya Kita balik ke bawah tadi Atau Oke okay. okay. Berarti fix Kita harus Eh itu itu itu Oh hai Kok ada topi polisi? gua aku nggak nyangka lo ada topi di situ a half head kita dapat achievement separuh topi oke okay, berarti fix kita lewat atas dan kita itu kalau mau respawn harus pakai tv yang tadi oke okay. ntar ya benda di sini yang meskipun wujudnya cuma satu biji gitu aja itu auranya bisa dikemas dengan sangat-sangat kripi -sangat gitu loh kok bisa sih orang-orang ini mikir apa sih heran nah ini sampai sini kita kemana Nah, kalau kita ke seberang, kita lewat mana dah? Oh my god, troli itu. Ya, ulang lagi. sah Nah, ini loh. Eh, eh, didorong dorong deh nah again again again again Ih. kok gak mau kan nanti bisa buat twing tuing, -tuing. Kau ngebug ya apa ngebug ya takut saya wah selain ancaman yang paling menakutkan dari game ini adalah bugnya Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, from checkpoint ya hai, hai, from checkpoint ya hai, hai, Good job! Oleh no, iseng gitu ya, aku matikan TV-nya oh, langsung marah nih. ibu-ibu ini. Ibu. Mm. ya dia lagi lagi. Nah, kita hai, hai, dapurnya kalau TV nya kita matikan Ya. Dimatikan. Dimatikan. Terus kabur. Iya. Waduh. Wah. Iya iya iya iya Bu. Enggak, enggak dimatikan. Enggak. Iseng sama ibu-ibu gitu dah. Hah. Tetap tahu dong. Jadi harus gimana? Gue kita harus nemu spot. Bukan spot belanja, spot sembunyi. Oh, apa kita memang naik ke itu ya? Oh, iya, iya, iya, boleh, boleh, boleh. Coba, coba. ala nih Terus gimana? Paham gak sih Percampuran antara rasa sebal Dan rasa senang itu kalian Percaya gak sih ada perbaduan rasa seperti ini? ini Saat ini yang aku rasakan itu seperti itu Oh my god Betapa kompleksnya Sebuah eh Seorang manusia Betapa kompleksnya seorang manusia nah ini kita harus pengalian isu tapi pengalian isu Mandiri nih Jangan bilang, bilang kita nge-jazz nge Aduh, jangan dong, Aidat. buat matiin lampu, tapi... Udah gitu <gifat> Jangan! Ya kita ini Tinja warrior di atap orang Masuk Oke okay. sebelum ke situ, Yang pun ada tangan dong, gambar tangan. Nggak bisa. tapi ini, asal pokoknya tuh masih ada. jaga-jaga aja dinyalain. Kita lakukan, oh, apakah? kita dibalik pintu itu takut boy waduh oh sepertinya kita harus uh, kita kesetrum dulu ya <laughs> kita harus mancing mereka mancung? kita harus mancing mereka masuk terus mereka ngejar kita Nih, Oke, sini-sini tak bukain, kurang apa? Oke, okay, Apa ya? Hmm. Bentar sih, lihat-lihat dulu ya ada boneka eh TV di atas belum tanya lain gimana ya ya si kak Ita. ya kalau kata kak Wow ya si dodol bagi kalian yang sulit-sulit geser-gesernya geser-geser aja jangan terpaku ke satu arah biasanya mopongs pun kotaknya sini dong salah bukan disitu situ sekalian aja bawa semuanya ya kalau itunya kebuka liftnya ke sesuatu yang harus kita lakukan dengan paket ini karena itu penting Ini tempat kita jatuh tadi. enggak ke situ itu cuma pancingan doang hai hai uh, kaya-kaya nyerah, nyerah. kamera-kamera ya udah deh gini aja nanti kita lanjutkan ya kita udah 60 menit ini main ini dan itu kayaknya Udah cukup untuk hari ini untuk membalas yang kemarin tidak terekam dengan baik Jadi kayaknya kita closing sampai sini dulu ya So, terima kasih kalian udah nonton sampai akhir Ya, terima kasih udah bertahan hingga menit-menit ini Terima kasih banyak udah nonton Terima kasih banyak udah ngerasakan ketegangan bersama sama di game ini Tapi I'm so sorry gak bisa ngelanjutin karena udah kayak bingung Hai sih di, di, di sih? Tapi kita udah solving banyak uh, puzzle hari ini Tuh, tidak ada <laughs> <laughs> Tapi bagi kalian Oh seru <laughs> Gantian lah kemarin kalian udah Udah seneng-seneng sekarang Kaita yang seneng-seneng pakai puzzle ya Kemarin kan kalian seneng karena ada ancaman kan <laughs> So jangan lupa like dan sumpah subscribe, jangan lupa komen di bawah tentang perasaan kalian hari ini kegiatan kalian selama pandemi, dan apakah kalian sudah melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, komen di bawah ya, so see you to the next episode of Little Nightmares 2, and ciao, dadah dadah, dadah, dadah dadah, dadah dadah, dadah.